Hai Pemirsa, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Ada kisah tragis yang pernah dialami oleh seorang tokoh di masa lalu, tepatnya ketika Bali diperintah oleh Dalem Semara Kepakisan. Nama itu adalah Igusti Tangkas. Tragedi itu terjadi justru karena Igusti Tangkas begitu loyal dan patuh kepada Dalem Semara Kepakisan. Seperti apa ceritanya? Tur akan menuturkan hal itu dengan merujuk buku Babat Pasek yang disusun oleh Jerumangku, Gede Ketut Subandi. Pada masa pemerintahan Idewa Ketut ngelesir alias Dalam Semara Kepakisan, Igusti Tangkas diangkat sebagai ang lurah di Kertelangu dengan gelar Igusti Pangeran Tangkas. Beliau memiliki seorang putra bernama Igusti Tangkas Dimadia alias Igusti Kelubung Sakti. Sayangnya putra beliau itu buta huruf. Ketidakmampuannya membaca ternyata mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Pada suatu hari, dalam semara kepakisan mengirim surat kepada Igusti Pangeran Tangkas. Surat itu dibawa oleh seorang utusan yang dinyatakan bersalah dan berisi perintah agar Igusti Pangeran Tangkas menghabisi nyawa orang yang membawa surat itu. Namun, setibanya utusan itu di Kertelangu, Igusti Pangeran Tangkas tidak ada di rumah. Pada saat itu, beliau sedang mencari burung atau mepikat dalam bahasa Bali. Utusan itu lalu menyerahkan surat yang dibawanya kepada Igusti Tangkas di Made dan kembali ke Gelgel. -Gel. Dengan demikian, si pembawa surat bebas dari Malapetaka, sementara Igusti Tangkas di Made ditimpa nasib sial, kehilangan nyawa di tangan ayahnya sendiri. Loyalitas Igusti Pangeran Tangkas yang tanpa perhitungan telah membuat peristiwa tragis itu terjadi. Kejadian itu membuat Igusti Pangeran Tangkas putus asa. Beliau menyesali tindakannya dan menyayangkan keliruan dalam. Kesalahan itu telah menyebabkan beliau kehilangan putra satu-satunya. Oleh karena itu, Igusti Pangeran Tangkas jadi enggan menghadap dalam. Dalam. Dalam Semara Kepakisan dapat memahami perasaan Igusti Pangeran Tangkas Dalam mengaku keliru dan kurang hati-hati Untuk menghibur hati bawahannya itu Dalam kemudian menganugerahkan istrinya yang sedang hamil kepada Igusti Pangeran Tangkas dengan pesan agar anak yang masih dalam kandungan itu kelak dijadikan ahli waris dan namanya ditambah dengan kori agung sedangkan ibunya boleh dikawini Sesuai dengan pesan dalam, anak perempuan yang kemudian dilahirkan diberi nama Niluh Tangkas Kori Agung. Setelah dewasa, ia dikawini oleh Kiai Gusti Agung pasok gelgel. Akan tetapi, sebelum perkawinan itu berlangsung, ada permintaan I Gusti Pangeran Tangkas, yakni apabila ia meninggal agar upacara jenazahnya diselenggarakan oleh Kiai Agung pasok gelgel karena ia tidak punya ahli waris. Dan jika perkawinan itu membuahkan keturunan, agar diberi nama Pasak Bendesel Tangkas Kori Agung, sebab I Gusti Pangeran Tangkas memiliki ibu dari Pasak Bendesel. Selain itu, I Gusti Pangeran Tangkas akan menyerahkan rakyat sejumlah 200 kepala keluarga dan juga seluruh kekayaannya kepada Kiai Gusti Agung Pasak Gelgel. Namun permintaan itu tidak langsung disetujui karena Kyai Agung Pasak Gelgel -Gel masih perlu minta persetujuan sanak saudaranya. Setelah permintaan I Gusti Pangeran Tangkas disetujui oleh keluarga Kyai Gusti Agung Pasak Gelgel, -Gel, maka perkawinan itu dilangsungkan. Dengan demikian sejak saat itu seluruh rakyat dan harta benda, I Gusti Pangeran Tangkas, menjadi milik Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel. Dari perkawinan itu, kemudian lahir empat orang putra, masing-masing bernama Pasek Pangeran Tangkas Kori Agung, Bendeso Tangkas Kori Agung, Pasek Bendeso Tangkas Kori Agung, dan Pasek Tangkas Kori Agung. Oleh karena I Gusti Pangeran Tangkas tidak punya keturunan selain diri Tangkas Kori Agung, maka keempat putranya itu ditempatkan di puri I Gusti Pangeran Tangkas di desa Tangkas. Di sana mereka ngemong dan memelihara pura Tangkas di samping ikut nyungsung pura Kawitan Kiai Gusti Agung Pasek, Gel Gelgel, pun catur parahyangan yaitu pura Lempuyang Madya, pura Ratu Pasek di Besake, pura Dasar Buana Gelgel, dan pura Celayuti. Keempat putra Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel itulah yang lazim disebut Pasek Tangkas Kori Agung atau Tangkas saja yang sekarang tersebar di banyak desa di Bali. Demikian secara singkat kisah mengenai Gusti Tangkas. Semoga ada manfaatnya.